oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel saya di sini awir official salam otomotif salam satu hobi nah terhadap teman teman yang berada di luar sana banyak uh, beberapa pertanyaan yang diajukan di kolom komentar tentang mobil borneo ini ya tuan muda buat uh, bang siswanto dia menanyakan bagaimana keadaan mesinnya Nah, kali ini saya akan preview ulang Kebetulan mobil ini belum ada yang beli Atau belum ada yang pinang Nah, dalam video kali ini saya akan review Bagian-bagian yang diminta oleh para subscriber kita yang berada di luar sana Salah satunya buat Bang Suswanto Oke, okay, next Ini bagian tampak depan khususnya bagian pintu masih original ya karena ini dikasih bagian stiker sebagai variasinya lanjut ini bagian kepala masih original juga dilampisi bagian stiker dan bagian atas atau kepala sudah dikasih Variasi Itu bagian terbuat dari Stainless bus putih Lanjut Bumper Ini menggunakan sistem hidrolik Kecil yang terdapat Di dalamnya seperti ini Ini bisa diangkat teman-teman Karena keadaan keras Cek aja video sebelumnya Ini sistem hidrolik Lanjut Pintu bagian sebelah Kanannya masih orisinil ya Nah di sini dikasih variasi bagian spakbor nya nyambung bagian ini sama ini lalu disambut oleh bagian stainless juga ini bagian plang sampingnya untuk keamanan dan bagian atas juga dikasih ini ya sampai ke atas baknya terbuat dari Bapak besi mati ya. Di sini tidak memakai sistem hidrolik karena bagian begol sudah terpasang. Sasis masih bersih. Bisa dilihat teman-teman. Nah, bannya sekitar 85% sudah dikasih tutup dok. Dan ada juga ban serap yang digunakan. Lampunya ini LED ya Campuran warna putih hijau biru Lihat aja video yang sebelumnya Di bagian belakang juga LED Dikasih juga bagian stainless Sebagai variasinya Sama juga bagian samping sebelah Kirinya Oke teman-teman Nah Kepada bang Suswanto ya Kemarin ingin menanyakan bagian mesin bagaimana bunyinya. Nah, keadaan mesin masih bunyinya kering. Yuk, silahkan untuk dilihat ya. subscriber yang berada di luar sana mesinnya masih bunyi kering ini tahun 2019 kelengkapan surat lengkap ya terhidup next ini bagian dalamnya saya review sedetail mungkin untuk para subscriber yang berada di luar sana silahkan untuk di klik tombol subscribe-nya Oke okay. Masih orisinil, bagian kursi, dashboard masih terlihat orisinil, plafonnya masih orisinil, kilometer di atas 100. Oke, okay. bagian pintu masih orisinil, terusnya bagian genggam. Next, kita review bagian luarnya kembali pokoknya mobil ini tahun 2016 full aksesoris ya bagian gasnya seperti ini boleh dilihat oleh para subscriber yang di luar sana nah ini bagian tempat depan ini tahun 2018 sudah pakai sistem hidrolik full variasi aksesoris harganya 385 juta nego di tempat. Bagian atasnya sudah menggunakan besi stainless atau bagian pengamannya ya. Oke, berapa subscriber di luar sana? Sudah dijawab pertanyaannya ya. Ban masih 85% bagian depan ya. 95% lah. Masih dalam keadaan baru. Ini ada bagian jambul bulu-bulunya. Lampu LED. Cek aja video sebelumnya. Kebetulan ini belum ada yang yang ada beli gitu kan. Jadi di review kembali karena pertanyaan dari para subscriber yang berada di luar sana ya. Oke. Okay. Terima kasih. Semoga puas ya. khususnya bagian bunyi mesinnya masih kering. Okay. Semoga selalu teman-teman yang berada di luar sana dan dimudahkan rezekinya. Di Cukup sekian dan terima kasih. See you next time.